Tata, tata sudah ready belum? Tata-tata? Anu, apa, sholat isa katanya? Aduh! Nah, tiga jalan nanti, videonya banyak takut tinggal, gak usah tak download lah di... Di, anu apa, namanya, gak tau. Ya, kalau begini kecil saya, karena kan besar. Aik, kecil, ah salam ah, sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyallah. Alhamdulillah yang berada di live comment semua mana rahasia yang sudah bergabung dengan CCC live bang. Hari ini kita akan membongkar ya seorang murtadin yang bernama Fran setelah tapi nah, bukan wanita loh ya, jangan sampai keliru Dia ini uh, Murtadin yang sok tahu, sok ngerti uh, Dia menggambarkan, ini sebagai gambaran anu ya uh, Biar teman-teman bisa melihat gambarnya Dia itu seolah-olah Dia lebih pinter Dia itu hasilnya katanya itu dari seorang muslim Terus dia itu uh, Membaca di Alkitab Dia itu membaca al atau apa kalau nggak salah itu Terus hatinya Uh, iya uh, habis itu dia itu wah tergerak hatinya wah berarti bener ya Yesus itu sebagai Tuhan karena alasan bisa menyembuhkan orang terus dibangkitkan mengetahui hari kiamat itu katanya nah ini kan botol banget ini botol kecap kali ya ini nah, dia nggak usah berlama-lama kita akan bongkar ini di murtadin odong-odong ini dengarkan ya kita dengarkan bareng-bareng, apa itu, ocehan dan kicauannya yang gak merduin. Alkitab itu, saya tanya sama dia, Pak, saya harus mulai membaca Alkitab ini mulai dari mana? Dia berkata, coba mulai dari kitab Yohanes. Saudara, ketika saya mencari kitab Yohanes, saya baca. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Wow, pantasan. Isa ini disebut Isa kalimatullah atau Isa kalamullah, karena dia berasal dari firman. Selanjutnya saya baca sampai kepada ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Penuh dengan kasih karunia. Saya sangat tertarik Saudara. Saya mulai terus membaca Injil Yohanes dan saya dapati di dalam Yohanes pasal 12 ayat 45. Isa berkata, Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Dia yang mengutus aku. Barang si nah ini disebut katanya Isa itu ya inilah kalau mereka itu lagi membohongi umat Islam awam mereka itu mengatakan Isa itu sama dengan Yesus kondisi oh, itu bukan dinamakan Isa loh di itu Yesus itu bukan Isa itu kalau kalian lagi mempengaruhi Islam awam menyamakan menyama Isa dengan Yesus tetapi kalau kalian itu sedang berdebat di sini JCC, kalian itu tidak akan mau menyamakan Isa dengan Yesus. Inilah kebotolan mereka. Bukan begitu Mas Ian? Silakan dikomentari Mas Ian. Betul. Oke okay, Pak Jul Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah. <coughs> yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun anda berada, maupun yang ada di jum. Begini Pak Jul, Yang pertama, tadi saya dengar dia kadang berjalan-jalan ketemu gereja Isa Almasih. Nah, baru kali sudah ada Isa Almasih. Pertanyaannya ini terhadap saudara-saudara Kristen, apakah Nabi Isa alaihissalam atau Isa Almasih di dalam Islam sama dengan Yesus? Ya, saya tanya dulu. Kalau sama, syukur berarti Yesus tidak mati. di dalam keislaman Nabi Isa tidak mati, tidak meninggal, atau tidak, uh, ya tidak meninggal. Terus yang keduanya. Tanpa sadar, ya oh ya, Islam masih masuk. Mencari Nabi Isa alaihissalam ke gereja apa gak gabru itu mencari Nabi Isayat orang Islam Pak, Mejid kalau mencari Yesus go ke gereja terus yang keduanya dia buka dari pertama buka Yohanes 1 ayat 1 Pak, Biblos itu dari kejadian sampai wahyu pak kalau buka pertama berarti kejadian kalau anda buka kejadian masih anda akan liar kalau bahasa Sundanya ya, liar kan pusing sendiri kok. matahari hari pertama tanaman sudah ada dan segalanya. Hari keempat baru matahari dibuat. Hmm. Terang sudah ada hari pertama, badu badu. Pasti Anda enggak murtad. Terus yang ketiga, Nah dari nama aja agak fals ya. Kalau dia seorang murtadin. Kalau dari nada itu fals. Harus tuh nggak enak, harus sistem ya, oh bener gitu. Itu aja mungkin moreh rezeki bisa nambahin atau tata, -tata yang lain, monggo standby. Ya, kalau begitu kita teruskan aja videonya. Kita lihat, kita dengarkan kekoplakannya si mungkin oblong-oblong ini. Ya. Siapa melihat aku? Ia telah melihat Allah luar biasa. Terus saya baca sampai beranjak kepada Yohanes 14 ayat 6. Isa berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Siapa yang dimaksud dengan Bapa? Bapa itu adalah Allahnya sendiri. Dan dia memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Karena dia orang yang dekat dengan Allah Singkat kata Saya mengambil keputusan Untuk menerima Isa Sebagai junjungan saya Sebagai pemimpin saya Kemanapun saya berada Tapi memang ada risiko Risikonya adalah Keluarga saya Tidak senang dengan saya Termasuk bapak saya dan orang tua saya Tidak mengapa Itulah risiko yang harus saya terima karena Isa juga berkata kamu akan dibenci banyak orang karena namaku tanpa alasan tidak ada alasannya Kenapa saudara karena Isa mengajarkan saya kasih sayang kepada sesama kalau saya melakukan kasih sayang kepada sesama dan orang mengusui saya memang tidak ada alasannya itulah risiko yang harus saya terima demikianlah kesaksian saya kiranya bisa menjadi eh, ini Berarti, ini ya, kita tahu dulu sedikit Ini loh, yang di sini loh Ternyata Al-Quran menyatakan Orang yang memiliki kebesaran Di dunia dan di akhirat itu Adalah isa Al-Masih Kenapa bukan Muhammad? Oh itu dari awal aja sedikit Pak Kenapa juga bukan Musa Oh iya yeah. ya, ini Dari sini aja lah, tadi terlalu uh, Terlalu terlalu ke depan ini kan. Kemarin. Saya baru Akulah Isa Putra Maryam, hmm. saudaraku. Ini, ini, ini. Agama Samawi yang saya tahu itu ada tiga. Dari awal aja bang Jul, Yaitu aja kok. agama Yahudi. Oke, okay. ya, ya, ini baru datang. Aku, oh. Merupakan ya, keputusan. Dan itu ada risikonya, saudara. Saya mau bersaksi buat saudara. Dulu saya beragama Islam oleh karena faktor keturunan di mana bapak ibu saya beragama Islam dan mereka mendidik saya sejak kecil untuk mengikuti aturan mereka. Dan agama Islam bukan pilihan saya. Saya hanya menjalankan tugas yang diperintahkan oleh orang tua saya. Suatu hari, saya berpikir, saudara agama samawi yang saya tahu itu ada tiga, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tiga, satu kali saya mulai berpikir-pikir, kalau saya seandainya besok mati, kemana saya, ke surga kah, atau ke neraka? Saya tidak tahu, Saudaraku. Kalau satu kali gak. saya membuka Al-Qur'an milik kepunyaan saya sendiri, enggak, As Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari luar pagar JCC, JCC. JCC menanggapi dikit bahwa ini orang bertanya Kemana ke aku akan pergi nanti surga neraka ya nerakalah kenapa neraka? udah tahu Islam adalah ajaran yang benar sumbernya Al-Quran dan Sunnah lu tinggalkan menuju ke ajaran Bible Ya neraka menurut pandangan Islam kalau menurut pandangan anda terserah tapi menurut pandangan Yesus adalah orang yang tidak mengikuti pengajarannya ya pasti neraka gitu loh apa yang diajarkan Yesus lu nggak ngerti juga Yang diajarkan Yesus itu tauhid menuhankan Tuannya Yesus tuh satu kedua orang tua lu mungkin cuek lah lu udah gede ini kan bebas memilih nggak ada paksaan dalam beragama ya terserah gitu pilihan lu yang jelas neraka tempatmu itu saja dari saya selamat menikmati neraka Oke Bang Handi aku ikutlah nanti Ustadz Tata Pak Sugi dan yang lain yang pertama dia beragama Islam karena faktor keturunan, katanya. Nah, jadi tidak pernah belajar kalau di faktor keturunan dia tidak pernah belajar agama keturunan ini bagaimana. Yang kedua, dia mengikuti aturan mereka tadi bilang atau orang tua, bukan mengikuti aturan agama yang diturunkan olehan keturunannya atau misalkan oleh bapak ibunya. Tadi yang ketiga dari nama aja agak sedikit tidak sinkron gitu agak falas saya bilang. Betul ya ini ya agak falas jarang orang Muslim itu France namanya, jarang. Bukan nggak ada ada. Terus keempat surga atau neraka bagaimana Anda tahu tentang surga Anda belum pernah tahu surga muslim Anda belum pernah tahu surga neraka surganya Kristen Anda belum tahu nerakanya Islam Anda belum tahu nerakanya orang Kristen di surganya orang Kristen ada perang naga melawan malaikat dan anda di sana menjadi seperti malaikat waduh terlalu oke Pak Ustadz Tata dilanjut Ustadz Tata oke Bismillahirrahmanirrahim jadi dia menyebut ajaran Samawi oke saya menjelaskan ajaran Samawi itu apa sama ya, dari langit jadi ajaran samawi, maksudnya ajaran itu Allah mau ngasih ajaran kepada manusia. Karena manusia kalau tidak dikasih aturan-aturan oleh Allah, maka ia seperti binatang nanti, ada ya. punya aturan. Ya. Karena memang Allah menciptakan manusia ini sebagai khalifah. Ini jailun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Maksudnya khalifah itu yang menjaga bumi ini ya, ya, manusia yang menguasai jadi, tapi supaya mereka itu punya aturan maka oleh Allah diberi aturan-aturan larangan-larangan perintah gitu melalui siapa? melalui para nabi inilah Samawi jadi dari langit maksudnya Samawi itu para nabi ini diberi ajaran nanti ajaran ini disampaikan kepada umatnya masing-masing jadi contohnya Samawi itu pasti beriman kepada nabi sebagai utusannya Allah Misalnya Nabi Muhammad dalam Alquran maka Nabi Muhammadun abba walakin wa taman Jadi dia seorang Nabi, utusan. Yang namanya utusan pasti tugasnya menyampaikan firman. Wa ma anil hawa in huwa illa wahyu Jadi dia menerima ajaran dari Tuhannya yaitu Allah. Lalu ajaran itu wajib disampaikan kepada umatnya. Itu tanda tandanya samawi. Begitu juga Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Dia juga ngaku sebagai Nabi. Ya, beginilah seorang Nabi, diterima di mana-mana, kecuali di tanah, tempat lahirnya. Berarti utusan Nabi sama seperti Nabi Muhammad. Yang ketiga, dia pasti menerima ajaran. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang aku. Apa yang ku sampaikan sesuai, apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Berarti itulah Salawi. Musa juga gitu. Utusan ya Nabi, yang menerima ajaran, yaitu Taurat. Nah sekarang kalau mengaku Kalau ajaran Samawi itu yang benar Ya jangan melengceng dari ajaran itu Apa? Ada nabi, ada utusan Ada ajaran Bukan kalau menyimpang dari ajaran Samawi Ya sesat Maka nanti mentuhankan manusia, berhala Pohon besar, beringin Itu ajaran bukan Samawi itu Atau yang di luar Samawi itu ah, Tuhan itu menjelma dari manusia Itu bukan Samawi Nah sehingga kalau ingin masuk surga, saya masuk kemana? Loh, kamu mentuhankan siapa? Mentuhankan pohon beringin, atau manusia, atau berhala, siapa Tuhanmu? Kan gitu. Nah, kalau kami ajaran samawi, mengikut, mengikuti Rasulullah, ajaran Rasulullah dari Allah, dari Tuhan semesta alam, jelas kami selamat. Maka na'iru kalam la'idaha illallah da'qulal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya dia tauhid, Mengucapkan la ilaha illallah Dakhul al-jannah Masuk surga Di zamannya Yesus Yang mentuhankan Allah ya Inilah hidup yang kekal Bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah Maka Dakhul al-jannah juga Jadi ajaran Samawi itu Tauhid Mentuhankan hanya kepada Satu-satunya Tuhan yang benar Yaitu Allah La syarikat Tiada sekutu baginya Itu yang kau ingin selamat nah, Gitu ya Oke lanjut nah makan ya dari Masata aja saya jemput bola ya, dari Masata sana. boleh Pak ini Payan boleh Bang ya boleh, ya, boleh, ya, bang. Sun. ya saya cuma ingin menjawab saya lalu masuk mana gitu kan raka apa surga nah ini kembali kepada perspektif Islam ya karena tadi bawa-bawa Isa soalnya dalam surah Al Baqarah ayat tiga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Nar hum fiha itu surah Al-Baqarah ayat 39 ya. Artinya Adapun orang yang kafir Dan mendustakan ayat-ayat kami Mereka itu penghuni neraka Mereka kekal di dalamnya Kekal loh ini bukan sementara Kayak ngontrak ya Kekal kata Allah subhanahu Wa Ta'ala Dalam Wermani di Surah Al-Baqarah ayat 39 Nah sedangkan Bapak ini menuhankan Isa tidak gitu. Kalau menuhankan Isa, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu maryam qul famay yamliku minallahi syai'an in arada ahlul kil masih ibnu maryama wa ummahu wa man ardi jami'a Sungguh telah kafirlah orang yang berkata Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih Putra Maryam Katakanlah siapa yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah Jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam Beserta ibunya dan seluruh yang berada di bumi Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya Dia menciptakan apa yang dia kehendaki Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya Di sana Allah katakan dengan tegas Dalam surah Al-Ma'idah Ayat ke-17 telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah al Masih Ibn Maryam Sedangkan kalau kita kembali kepada surah Al-Baqarah 39 Orang yang kafir dia kekali neraka jadi, tempatnya di mana ya? Neraka, Pak, dan itu nggak ngontrak kekal. Forever, kalau bahasa orang kerennya seperti itu. Lalu juga, saya sedikit menambahkan, jika keselamatan dengan menuhankan Yesus, dengan menerima Yesus gitu kan? Sebagai Tuhan, ini pun tidak ditunjang oleh Alkitab itu sendiri atau oleh Biblos. Karena kenapa? Kalau kita lihat Injil Matius, Gospel Matius, Pasal 7-21 Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan-Tuhan Yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang mengakukan kehendak Bapakku yang ada di sorga Jadi sumber referensi mana yang mau Bapak rujuk nih Untuk menunjang keselamatan Bapak murtadin ini? Ya kalau saya sih ngerasa sedih ya Karena nggak ditunjang di Biblos Enggak, Alquran apalagi Itu saja tambahan dari saya Terima kasih saya kembalikan Oke terima kasih atas komentarnya dari guru kita pemilik channel Lentera Rohani jangan lupa didukung channelnya Fabi ayy ala nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan Kau diberi otak sehat, akalmu sehat, tapi kenapa enggak kamu gunakan? Jelas-jelas kamu diberi otak itu supaya bisa mikir, bisa membedakan ini benar dan itu salah. Ketika Isa dikatakan utusan, kenapa kamu anggap Tuhan, otak somplak? Ya, kamu bertanya... Kalau mati mau kemana Ya kalau kafir ke neraka. Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin jahannam fiha. bariyah. Kalau kamu mati neraka. Kalau kamu kafir seburuk-buruk mah, makanya jangan jangan jadi kafir. Itu perspektif Islam. Nah, sekarang kalau kamu mau jadi Kristen Ingat apa yang dikatakan Yesus. Pada hari terakhir nanti, katanya dengan tegas nih Yesus. Pada hari terakhir nanti, banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini, aku akan terus terang, Aku tidak mengenalmu, nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Menuhankan Yesus itu sebuah kejahatan, mas bro, jelas ayatnya. Ya? Kalau memang Yesus Tuhan, caranya dia nggak ngomong seperti itu. Tapi kenapa justru Yesus ngomongnya seperti itu? Yang memanggil dia Tuhan-Tuhan, yang mengusir setan dengan nama dia, yang... Apa? melakukan mukjizat atas nama dia eh malah diusir apa enggak nyaho lu coba mikir nikmat Tuhan kamu mana lagi yang mau kamu dustakan Islam adalah agama yang sesuai dengan akal sehat Islam adalah agama yang realistis tidak ada eh uh, keraguan di dalamnya kalau kamu mau berpikir tapi kalau kamu nggak mau mikir, makanya jadi kafir. Begitu, ya. Jadi Islam itu hanya untuk orang yang mau berpikir. Islam realistis, tidak ada ajarannya yang bertentangan. Masalah ketuhanan ya simpel dan dapat masuk apa logika. Allah itu Esa. Tidak mungkin dua. Tidak mungkin sekutu, tidak mungkin kok apa koloni. Ada tuhan bapak, tuhan anak, tuhan roh kudus nggak seperti itu. Karena Allah itu tempat bergantung segala makhluk, gak butuh siapa siapa. Allah itu mm. uh, uh, hidam, ya berdiri sendiri. Kiah bin nafsihi, nah, dia tuh ya melakukan sesuai kehendaknya. nggak tergantung sama siapa siapa. Allah somat begitu. Nah Islam itu realistis sekali, ya. Silahkan yang lainnya Betul sekali setuju saya Saya setuju Karena Dari Ustadz Sugi Ustadz Tata dan Orang Rizki tajam Setajam golok Oke selanjutnya silahkan Yang mau komentar siapa tadi Saya, saya bos Boleh, boleh silahkan Bagus, bagus Ustadz Sugi itu bagus Baru oh, kali ini saya akan naik saya, Pak langsir, apa akan Pak Langsen? Silakan, silakan. Jangan terlalu lambat dulu. Silakan. Iya. Ustad, Ustad ya. Bagus. Ustaz. bagus, bagus, bagus. Ustad, Ustad sedih. Panggil Ustad. <tik> <tik> <tik> Jadi inilah namanya Ustad yang bagus, ya. Dia mengajarkan ajaran Al-Quran dengan benar, tidak tanpa menyinggung, mengajarkan ajaran Alkitab. Karena memang ajaran Alkitab itu bertolak belakang dengan ajaran Al-Quran. Saya setuju itu semua itu. Jadi, kalau boleh teman-teman sekalian, ikutlah Ustadz Suhi itu cara berdakwah. Supaya kami orang Kristen ini semakin mengenal Al-Quran itu. Semakin kenal, semakin sayang. Kalau tidak kenal, ya tidak ada sayang. lah Yang terjadi selama ini adalah... Teman-teman Islam itu mengajarkan ajaran Alkitab tapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab itu. Jadi kalau boleh saya himbau ini, dimana-mana pun saya sudah ngomong, baguslah Islam itu mengajarkan Al-Qurannya sesuai dengan Al-Qur'an. Benar, saya setuju ya. Pak Naibahu, tetapi kita sedang membahas seorang murtadin yang membahas Al-Qur'an. Nah itu bagaimana nah. pendapatnya Pak Naibahu ini? Ya, ya, Bahasa Al-Quran itu Ajarkan kepada saya Bagaimana ajarannya Supaya saya semakin cinta kepada Al-Quran Kalau saya sudah kenal Al-Quran ya, ya berarti saya makin cinta lah Tidak kenal makasih Tidak sayang Betul. Selama Betul. ini Sonanya kan teman-teman Untuk mencintai Al-Quran Tolong diam dulu Kami sedang membahas Murtadin Murtadin ngakunya Islam Tapi masuk Kristen Tapi dia masih baper dengan agama yang lama Begitu mau Uh, Motif-motif eh, air diterjemahkan sendiri, sehina saya sehina silisnya. Itu bagaimana menurut uh, Ustadz Nabawi? Ini yaitu jelas tidak setuju. Saya tidak setuju. Lebih tidak baik kita. orang Kristen mengatakan kitabnya, hmm. orang Islam mengajarkan Al-Qurannya. Jadi tidak ribut karena memang. Tuhannya Al-Qur'an itu dengan Tuhannya Alkitab itu sudah jelas beda. Ajarannya beda. Orang-orang Alkitab dan orang-orang di Al-Qur'an beda. Tokoh-tokohnya itu beda. Baik. Walaupun oh, namanya sama. Kita Nanti kita lanjut video. lagi Pak Lamson. Kita dengarkan videonya Kita lihat Nanti kita video-nya. Kita Gimana ya? Kita dengarkan dulu ini videonya. ya Dilihat di share screen. Di situ ada seorang murtadin. Ya, kita dengarkan bareng-bareng. Yuk. Yang ditulis oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus. Ketika saya membuka muka Al-Quran itu. Saya dapati surat Maryam ayat 33 dan 34. Atau Quran surat yang ke-19. Yang menyatakan demikian. Dan keselamatan ada padaku pada waktu aku dilahirkan. Pada waktu aku mati pada waktu aku bangkit kembali. Akulah Isa putra Maryam yang menyatakan kebenaran. Wow, saya terkejut. Ternyata Al-Qur'an menuliskan bahwa satu-satunya nabi yang lahir, mati dan bangkit kembali adalah Isa putra Maryam. Wow. Ah, ini saya stop. Bagaimana menurut pendapatnya Ustaz Naibahau ini? Ayo. Tunggu tunggu nah. jangan dia dulu, Tata-tata dulu ya silakan pakai okay. jadi tata -tata. ayat itu ya ke kesejahteraan keselamatan padaku di hari aku dilahirkan mati dan bangkit kembali itu ucapan Yesus Allah menceritakan bahwa dia dulu doa seperti itu sama seperti saya sekarang ya Allah mainan nasr keselamatan fitin maafiatan filjah saat dua jadatan filim luber kotan firiziki watabudan keblan maut waramatan indal maut wamafiratan badan maut apa salahnya Walaupun saya belum mati, doa apa, rahmat ketika aku hidup, dan uh, uh, wabah dan kemudian maut, warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mati, nah, saya, walaupun saya belum mati, berdoa seperti itu, udah masalah. Nah, maksudnya di situ, keselamatan ketika aku lahir, di, di, di saat itu, otomatis sudah lahir. Isa juga, ketika aku mati, kapan ya? Nanti kan dia belum mati sekarang, ya. Tapi diangkat, lalu nanti diturunkan lagi. Wakilah dia hidup di dunia tujuh tahun, lalu dia mati. Lalu keselamatan juga ketika aku dibangkitkan. Kapan? Di Mahsyar. Walaupun saya sekarang hidup, nanti mati. Nanti dibangkitkan lagi. Ya. Apa saat saya berdoa? Ya Allah keselamatan bagiku, di mana aku dilahirkan ya sekarang. Juga ketika aku mati, nanti aku mati. Dan ketika aku bangkit lagi dari kubur, kapan eh, di Mahsyar, kapan? Ya nanti. Jadi itu bukan berarti Nabi Isa itu mati, eh lahir mati lalu dibangkitkan sesuai iman mereka itu bukan gitu maksudnya matinya itu nanti sekarang dia belum mati terus matinya dibangkitkan lagi kapan nanti di masyar itu walaupun saya juga gitu hidup mati bangkit saya nabi saya juga gitu kesejahteraan di mana aku dilahirkan saat itu dia mengatakan dilahirkan sudah buktinya dia mengatakan terus di uh, kesejahteraan dua nanti ketika aku mati kapan ya nanti dia mati sekarang belum masih diangkat lalu Kesejahteraan lagi, keselamatan lagi ketika nanti dibangkitkan lagi setelah mati. Kapan? Di mahsyar. Gitu Itu bukan bukan diartikan lahir, mati, lalu dibangkitkan uh, pada hari ketiga. Bukan itu. Karena ini membahas Al-Quran. Sedangkan Al-Quran. Dia tidak mati. Matinya nanti ketika turun lagi. Mem membunuh danjal. Lalu setelah itu dia mati, lalu nanti bangkit lagi di mahsyar bersama seluruh dunia. Gitu, itu maksudnya, ya. Oke, lanjut. Oke, terima kasih, utas tata Murtadong, Murtadin, Nodong-Nodong ini mengutip Quran Surah uh, Maryam, ayat 33. Wassalamu alayyah, yaumawulidtu, wa yaumawamuttu, wa yaumawba'asuhayyah. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Perkataan Isa yang mana yang benar sih? Perkataan Isa yang menyuruh umat manusia untuk menyembah Allah, ya, itu bisa kita lihat di dalam Surah Az-Zuruf, bukan menuhankan dirinya. Perkataan Isa mana yang benar? Dia utusan Allah, ya, bukan untuk menyembah dirinya. Enggak ada ayat Al-Quran yang menyuruh menyembah apa dirinya itu enggak ada Az-Zyukruf ayat 64 bisa kita lihat di situ ya Inallaha kuwa Rabbi warabukum fa'buduh hada sirotum mustaqim sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu maka sembahlah dia inilah jalan yang lurus menurut Isa di dalam Quran Az-Zyukruf ayat 64 ya Menuhankan Allah itulah jalan yang lurus. Kalau menyembah Isa itu jalannya setan. Dilihat di ayat 62-nya. Ya di ayat 62, di situ dikatakan walayasutana kumusaitono inna kullakum dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu kalau menuhankan Allah itulah jalan yang lurus kalau menuhankan Isa itulah jalannya setan Oke terima kasih baik uh, dua komentar tadi sungguh luar biasa yang jelas ya kalau hentikanlah menyembah manusia itu manusia jangan disembah nanti kamu akan menjadikan jadi ketan kamu nanti. eh setan Hai yang lainnya yang eh, mau komentar silakan. mau silakan mulai komentar Aku oh, boleh saya Boleh. Saya kasih waktu tiga detik. 3 detik? Ya udahlah, usah komentar lah. <laughs> aku boleh. aku Ya. Bogok, bogok, Di ayat itu jelas-jelas ya, tidak menyinggung, menuhankan menahankan. Yang jelas ayat itu lahir dulu. Baca ayat benar-benar lahir lahir mati Pak Lamsen Pak Lamsen nggak usah mati. ngajari kami soal Quran nggak usah ngajari kami, bisa, saya kami, baca, kami baca, ini yang saya baca coba baca aduh itu lahir kita tahu Pak Lamsen itu dengar dulu. Biar, dulu saya bagaimana bisa tapi saya mengomentarin boleh enggak Biar, yang menurut pemahaman saya lah saya bukan mengajari menurut pemahaman saya ya. saya baca di situ di ayat itu Dikatakan lahir dulu kan, setelah lahir mati, setelah mati bangkit baru diangkat, jangan dibalik, jangan diputar-putar. Nah, mati dulu, bangkit dulu dari kubur, baru diangkat. Menurut ayat itu, ya, enggak tahulah gimana ya, bisa dirubah. dan dan tidak menceritakan ajaran lurus itu adalah menuhankan. Allah tidak ada disebutkan di situ, ditambah-tambah. Kalau boleh, itu depan aja, itu aja, itu komentar saya baik uh, silakan Mas Ubi untuk dijelaskan uh, si Bapak Naibahu yang dari dulu sampai sekarang masih aja dedel itu silakan oh, ayatnya begitu kok ah, iya, alif B, makanya alif B, makanya ini korban terjemahan Pak Anda korban terjemahan kata amutu di situ itu kalau dalam apa Nahu Sorob ya itu disebut fiil mudorek ya kalau enggak salah ya itu kata kerja bentuk sedang sekarang atau akan datang. Jadi untuk menerjemah Al-Quran itu ya harus dilihat dari tata bahasanya itu loh. Gitu ini sebenarnya Amutu ini kata apa sih? Uh, belajar Granada biar ngerti. Itu bentuk kata sedang ya sedang berlangsung akan datang itu tidak mengacu kepada masa belakang enggak karena disitu situ dikatakan amutu nanti dia ya eh, akan mati karena memang setiap makhluk hidup itu akan mengalami kematian kullu nafsin maut semua yang mati, hidup itu pasti mati nah ya. matinya kapan ayat Al-Qur'an itu tidak akan saling bertentangan matinya nanti kalau sudah dikatakan mati maka bertentangan dengan ayat yang lainnya. Yang mengatakan wama kotaluhu, wama sulabuhu. Tidak dibunuh dan tidak disalib. Ayat Al-Quran enggak bisa bertentangan. Semuanya saling menyokong begitu Pak. Nah di situ bukan berarti Isa sudah mati. Tapi Isa itu nanti akan mati sesuai hadisnya. Hadisnya seperti yang dibacakan Ustaz Tahta itu tadi. Dia di dunia... Ya setelah kedatangannya kedua kali dia akan hidup selama tujuh tahun. Nah setelah itu dia meninggal dan dibangkitkan di uh, Padang Masar. Begitu ya Tatara ya? Coba diperjelas ya, betul, tata, tata Betul betul itu. sama-sama ya. Saya sudah jelas. Tambahan sedikit, tambahan sedikit. Pertama, ah, boleh? Sementara, boleh semua. boleh boleh silakan. Ya sebentar Pak Langsen. Nah, ya. Di sini juga saya ingin menegaskan ya. Di sini yang berbicara itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan ulang dalam firmannya apa yang dikatakan oleh Isa Ibnu Maryam dalam doanya. Nah, tadi pun Bapak Murtadin ini salah ya dengan memotong, memotong ayat tersebut di ayat 33 dan 34 ya. Kalau saya gak salah dengar tadi, harusnya itu dibaca dari ayat tiga puluh. Karena Al-Quran sendiri pun sama seperti Bible gitu loh, nggak bisa dipotong-potong disunat-sunat seenak hati gitu loh. Tapi kalau kita buka di sana ayat 30-nya dari surah Maryam ayat ke 30 di sana jelas ada katanya, "Kola ini Abdullah. dan Isa berkata sesungguhnya aku hamba Allah di sana. Atanial kitabah wajah nabiya. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang." nabi Nah lalu dilanjutkan dengan doanya Isa Ibnu Maryam dia ayat 31 sampai dengan 35 gitu loh jadi itu doa doa nabi Isa ketika uh, pada masa itu gitu loh berdoa seperti itu itu bukan bukan sebuah konteksnya ketentuan atau ketetapan dia sudah mati lalu juga dari sisi nayarah betul seperti yang dikatakan oleh Ustaz Sugi dan juga yang udah dijelaskan juga kalau ustaz tata segala sesuatu yang bernafas, yang punya nafs, itu semuanya akan mengalami maut gitu loh. Termasuk juga Isa ibnu Maryam sana. Nah, jadi ya saya juga bisa kan protes gini kan. Kalau contoh misalkan nih saya buka buka ayat gitu kan, buka ayat Biblos. Palam senai baho itu enggak mungkin masuk surga walaupun terima Yesus karena Yesus bilang gitu kan. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan-Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang mengikuti kehendak bapakku yang dari surga. Saya sunat tuh Matius 7.21 doang gitu loh. Ayat satu doang yang saya sunat. Tentu akan protes. Karena ada prekop juga di dalam mm. alquran itu. Sama surah Maryam juga. Harus dibaca dari ayat 30. Biar jelas konteksnya. Nah, kedua perlu memahami juga gramatikal Karena kita bukan umat terjemahan untungnya gitu loh. Dalam Islam ini. Jadi mengerti mana yang konteksnya maut sudah terjadi. akan datang maupun yang sudah lampau gitu konteksnya seperti itu. Jadi nggak bisa pakai pakai bahasa terjemahan. Kalau pakai dari terjemahan nanti kayak Kristen gitu kan sebastian yang diterjemahkan jadi tiga tahun manggut-manggut eh, aja. Nah gitu itu aja tambahan dari saya eh, Pak Sasugi. Saya kembalikan terima kasih. Pak, Oke. tujuh tahun. Boleh, boleh saya. Boleh, boleh. Pak Lam Sen, boleh. Biar boleh. Terima kasih boleh. waktu yang diberikan. Tapi jangan ribut ya, jangan ribut. Saya selesai dulu ya. Terima kasih atas penjelasannya. Saya tidak akan membantah apa yang Anda katakan itu. Cuma yang saya baca itu urutannya tadi kan terus begini. Anda kan tidak setuju saya percaya kepada terjemahan itu. Ya. Padahal menurut yang pernah saya baca di Al-Qur'an Al-Qur'an ini adalah penjelasan yang sempurna menjelaskan segala sesuatu. Ya. Nah, ternyata Walaupun sudah diterjemahkan, penerjemah ini kan salah. Anda bilang itu tidak boleh kita percaya kepada terjemah ini karena salah. Sayangnya, yang menerjemahkan ini bukan Pak Sugi. Kalau Pak Sugi menerjemahkan, ya benar dirubah. Tapi penerjemah ini memang, walaupun profesor doktor sepuluh orang penerjemah ini salah semua. Yang benar adalah Pak Sugi, cuma sayangnya Al-Qur'an ini adalah penjelasan yang sempurna menjelaskan segala sesuatu. Harus penjelasan Pak Tilah berarti Pak Sugi lebih pintar daripada Allah. Ya ini saya komentar cuma boleh boleh saya itu. jawab. Boleh saya jawab Pak Lamsen. Ini kan bukan kitab saya, ya, bukan kitab ya. saya. Saya, ya. Tidak, saya tidak mau ini. Hanya menerima ajaran dari Anda. Oke. Okay. Oke, okay. boleh orang boleh orang boleh saya luruskan saya. dulu saya. karena di sini ada penggiringan opini ya, boleh. silakan diluruskan, silakan ya, ya Pak Lamsen, ini sudah Pemerkosaan ya. opini saya gitu loh. Saya tidak mengatakan hmm. itu salah. Di kata saya mengatakan itu salah? Ini pemerkosaan Pemelintiran atau pemerkosaan statement saya ini tidak betul yang kayak gini. Dan itu sangat tidak akademis. Sih, Pak Suki, umat terjemahan katanya ya. Saya percaya nah, Dengar dulu, dengar dulu Pak Lamsen. Pak Lamsen sudah diberikan kesempatan bicara. izinkan saya untuk bicara. Pak Lamsen mendengar. Bisa? Lanjut, lanjut. Ya. Kami yang muslim itu tidak terpaku pada terjemahan. Karena kenapa? Terjemahan memang bisa salah. Tapi untuk konteks ini, <coughs> ini... Tidak presisi Dalam arti tidak presisi Kata maut am Amutu di sana Dalam konteks bahasa Arab Pak Lamten mohon maaf Mengerti bahasa Arab Saya boleh tanya Sudah boleh saya ngomong Cukup Apa yang saya tanyakan saja Pak Lamten ngerti bahasa Arab Jelas tidak lah Tuhan Makanya saya oh. tidak mau masuk Islam di, di mute lagi Cukup Hanya itu saja yang minta saya dijawab Nah kamu di sana konteksnya yang akan terjadi gitu loh konteksnya seperti itu nah orang Islam jika ingin namanya memahami Alquran dengan benar dengan presisi itu harus mengerti bahasa Arab gitu loh tidak seperti yang Kristen saya katakan kata Yulad pun disitu sudah jelas kata Yulad tetap diklaim itu milik Yesus dikatakan Yulard itu pasti hari itu udah lahir tapi 700 ratus kemudian Yesusnya berlari tetap disebut nubuatan nah nggak bisa kayak gitu grammar as grammar bahasa aslinya kita harus paham gitu loh jadi terjemahan Pak sampai kapanpun nih saya berani katakan nih boleh Bapak kumpulin profesor dokter siapa yang ahli bahasa bisa diuji kata-kata saya ini ya nggak pernah ada terjemahan yang akurat 100% dengan original teksnya saya bisa bisa damin itu karena kenapa dari kita kalau bicara terjemahan, kita akan menghadapkan dua bahasa yang berbeda. Dari dua bahasa yang berbeda, kita akan temukan keterbatasan kosakata dan keterbatasan pemaknaan kosakata. Jadi tidak akan pernah presisi, tidak akan pernah akurat 100% dengan original textnya. Jadi kalau Bapak mau memahami sebuah kitab suci, baik itu Biblos, baik itu Al-Qur'an, baik itu Rigveda sama Veda ya Yajurveda, Atharvaveda, maupun itu Tanah, maupun itu apa gitu kan, harus menguasai original teksnya karena ketika kamu kamu memahami sebuah kitab suci hanya dengan terjemahan sama seperti kamu mencium wanita di dalam tudungnya sorry di balik tudungnya maksud saya seperti itu itu aja tambahan dari saya pak yan saya kembalikan terima kasih oke sekarang begini ya pak lamsin katanya saya memahami al alquran itu udah benar pemahaman saya Loh, di situ tiga fase hari bulit tuh dilahirkan terus tuh dimatikan terus ketiga Uba pada hari aku dibangkitkan apa bedanya dengan saya coba saya sekarang hidup nanti mati nanti di, hidup lagi dibangkitkan di masyarakat nah karena ini dalam Islam Isa itu belum mati sampai sekarang berarti fasanya Isa sama dengan saya sekarang ini masih hidup gitu Ah berarti nanti dia akan mati yaitu fasah wayaumah amut nah nanti setelah amut ini Baru nanti ketika kiamat Baru kita bangkit lagi Ubah Dibangkitkan lagi di mahsyar. Terus walaupun kita itu pakai terjemahan secara lurus Udah mudah dipaham ini sudah Apanya yang kamu tidak paham masalah ini coba Yang kamu tidak paham itu karena kamu menyamakan Seakan-akan Isa ini sudah mati lalu dibangkitkan itu Nah ini kan kamu bahas Al-Quran sekarang di sini Dalam Islam Isa itu belum mati Matinya nanti ketika turun lagi Ya untuk kedua kalinya. Makanya kenapa dalam hadis itu umur dia berada sampai umur 40. Maksudnya kelanjutan dari dulu itu hidupnya ya. Dulu hidupnya 33 tambah 7 berapa? 40. Nah, setelah 40 dia mati. Berarti fase yang kedua. Nah, fase yang ketiganya Uba Asuhayya. Sama seperti saya semua bukan cuma Yesus. Semua yang akan dibangkitkan gitu itu. Nah, yang kamu tidak paham masalah ini? <laughs> Oke okay, lanjut Oke <Okay. clears throat> jadi Bahasa Arab itu beda jauh dengan Bahasa Indonesia ya. Bahasa Arab itu satu kata Itu bisa menunjukkan ini sudah berlangsung Belum berlangsung atau akan terjadi Itu Bahasa Arab Nah sedang Bahasa Indonesia tidak, tidak ada satu kata Yang bisa menunjukkan ini sudah terjadi Belum terjadi atau akan terjadi enggak bisa. Misalnya mati. Mati ini enggak belum mewakili sudah terjadi, belum terjadi atau akan terjadi, enggak bisa. Setelah mati baru baru kita tahu artinya ini sudah terjadi kematiannya. Tidak ngomong bisa, nah, akan mati. Bentar, akan mati berarti belum terjadi. Nah, dalam bahasa Arab bisa menunjukkan satu ayat eh, satu kata bisa menunjukkan ini telah sedang atau akan. Nah kata amut tuh situ itu menunjukkan akan. Bukan telah. E, begitu. Jadi apakah terjemahannya itu salah? Enggak. Terjemahan itu enggak salah. di situ betul. Tapi untuk mengerti sebenarnya kemana ini eh kata-kata ini sudah sedang atau telah. Dilihat bahasa aslinya. Seperti itu. Ya, enggak boleh Enak. memahami Al-Qur'an kalau mengajari kami ya, enggak bisa Anda alib enggak ngerti, enggak ngerti Anda nggak ngerti. Saya. Jadi kalau Anda tidak ngerti bahasa Arab jangan ngeyel. Kalau Anda ngeyel sama bukan... begitu. Nah, sotoy, nah, sotoy udah. ya begitu. Enggak boleh saya boleh. Udah, udah stop, stop. Bang Andi silakan. Ya, Bang Mas, silakan Bang Nas. Bang, bang Andi, Bang Andi. Udah, udah, saya udah. Pak Lamson cuma ngrome doang, nggak ngerti apa-apa. Udah, Bang Andi silakan. Bang Nas sudah reset nih, Bang Nas. Ah, Oke, silakan, bang Nas. Oke, yuk. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, uh, Oke, saya keluar aja ya, kalau nggak bisa ngomong ya. Iya, silakan, silakan-silakan, silahkan Silakan, silakan. Silakan silahkan Iya, silakan-silakan. Pak. Silakan. minta maaf kalau ada gimana gitu. silahkan Oke, jadi selanjutnya mengomentari video reaksi kali ini, ini berulang dan berulang lagi kita saksikan dan tidak henti-hentinya juga kita mengingatkan teman-teman di sebelah. Di Islam itu Isa, ya kan? Sedangkan mayoritas teman-teman kita di Kristen itu tidak mau menyamakan Isa dengan Yesus, ya kan? nah kalau teman-teman dari sebelah pengen memaksakan bahwa Yesus itu adalah Isa minta maaf lagi nih ya minta maaf di kami di Muslim Isa itu siapa utusan Nabi Rasulullah bukan Tuhan itu ini udah tiga kali nih hari ini waduh kacau nih makanya saya bilang gini tolonglah kalau anda pengen mencari ke tu, apa eh, Isa di Al-Qur'an sebagai Tuhan minta maaf itu tidak ada apalagi Yesus kalian mau cari di Al-Qur'an sebagai Tuhan? Na'udzubillahi min itu. Dilanjut Ustaz sebagai penambah saja. Iya ya, dilanjut videonya aja dulu. Maryam. Sedangkan Nabi Musa Mati dan tidak bangkit Juga nabi saya pada waktu itu Mati dan tidak bangkit Hati saya tertarik Untuk mendalami Dan mencari Kisah tentang Isa Al-Masih ini Mulai dari lahir sampai mati Ketika saya membuka surat Ali Imron Ayat yang ke-45 Dikatakan di sana Bahwa Isa Al-Masih itu Lahir ke dunia oleh karena firman, kalimat Allah. Itu sebabnya dia disebut Isa Kalamullah atau Isa Kalimatullah. Dan dikatakan di sana bahwa Isa itu Isa Isabnu Mariyama. Dia tidak menyandang nama bapak, tetapi dia hanya menyandang nama ibu. Karena memang dia tidak punya bapak. Sebab dia lahir bukan dari benih manusia. Yang lebih menarik lagi di sana dikatakan Isa itu wajihan fi dunia wal akhirat Wa minal -mukarubin. Orang yang memiliki kebesaran baik di dunia maupun di akhirat Dan orang yang dekat dengan Allah Saya terkejut saudara Ternyata Al-Quran menyatakan Orang yang memiliki kebesaran di dunia dan di akhirat itu Adalah Isa Al-Masih Kenapa bukan Muhammad nabi saya? Kenapa oh. juga bukan Musa? Oke. Okay. Wow. Nah, monggo Ustaz Tata. Kalau soal quran Ustaz tata, tata deh pokoknya. Iya. Jadi kalau dalam Islam la nufarriqu baina kami tidak membeda-bedakan. Tapi ini enggak, kenapa bukan Musa? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Loh, padahal semua para nabi itu diberi kelebihan masing-masing tilkar rusuluh faddolna ba'dahum ala ba minhum Ya, Terus, itu ya. Maksudnya apa? Jadi para nabi itu dilebihkan masing-masing. Kalau memang Isa itu kalimatullah, maksud diciptakan dengan kalimat, maka Musa kalamullah. Jadi yang kalamullah itu Musa. Karena Allah berfirman kepada nabi Musa dengan kalam yang sempurna. Makanya disebut, wa Musa Musa kelima sehingga, apa salahnya kalau Musa mempunyai gelar kalamullah, kalau Isa kalimatullah, kalau Nabi Ibrahim khalilullah, kalau Nabi Muhammad ditinggikan derajatnya dibandingkan Nabi-Nabi yang lain. Jadi nah, ya tidak masalah. Terus, kenapa bukan Nabi Muhammad yang terkemuka? Loh? Walaupun Nabi Musa di zamannya terkemuka. Wajihan, kan gitu juga. Ya, Nabi Musa. Kalau Nabi Isa, Allah puji juga wajihan fid dunia wal akhirah tapi harus tahu tafsirannya wajihan fid dunia dengan kenabian wal akhirah dia bisa memberi syafaat kepada umatnya sebagaimana nabi-nabi yang lain Itu semua para nabi itu nanti akan mengikuti kaumnya mengikuti nabi yang diimani makanya di hadis itu nanti umatku paling terbanyak terus kata sahabat ya Rasulullah gimana engkau nanti mengenal umatmu Oh ada tandanya, umatku itu nanti wajahnya bersinar. Makanya orang yang senang seneng wudhu itu ya gitu nanti, bersinar itu. Nah sehingga nanti memberi syafaat kepada umatnya masing-masing. Jadi wajihan fit dunia itu tidak asing udah bagi kami. Memang para para nabi itu wajihan fit dunia dengan kenabian dalam tafsirannya. Wal akhirah, semua para nabi ya beri syafaat. Karena apa? Karena dia mengikuti utusan... Ajaran yang disampaikan oleh utusan tersebut Musa punya umat Isa punya umat walaupun sedikit Nabi Muhammad punya umat Nah seperti itu wajian fit dunia wal akhirah itu Sehingga apa? Kalau ingin melebih-lebihkan pakai Al-Quran Tidak tahu tafsirannya Maka dipilih Kalau saya yang membaca sudah ya Tentang Nabi Musa dalam Al-Quran Maka menurut saya Nabi Musa hebat Pindah lagi Bahkan Tentang Nabi Isa uh, Ada hebat Nah, terus saya pindah lagi, baca tentang Nabi Muhammad oh ternyata ditinggikan derajatnya daripada Nabi-Nabi daripada yang lain bisa saja aku gitu, <gitu> tapi kami walaupun mereka tuh hebat-hebat karena utusannya Allah bahkan Nabi Muhammad paling tinggi derajatnya tetap kami tidak membeda-bedakan semua para Nabi Gitu. lanjut sedikit Ustadz, nambah aja oke, okay, wanpilah yang rahmatullah Betul ya kita sebagai umat Muslim tidak membeda-bedakan para Nabi. Tapi para Nabi itu sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Nabi Musa dengan ini perangnya ya kegagahan perangnya. Siapa sih seperti Nabi Musa, ya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Contoh. Yang kedua Nabi Isa Alaihissalam. Apa saat itu kedokteran pada zamannya itu. Nabi Isa menyembuhkan orang menyembuhkan uh, yang buta menjadi melihat yang tidak berjalan bisa berjalan dan itu di dalam keislaman ada apa kelebihannya Nabi Musa apa kelebihanan Nabi Isa semua sama mata Allah dan kami sebagai umat muslim tidak membeda-bedakan betul kata Ustaz walaupun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi Pak Ustaz bilang kita dari akhir ditinggikan tetap kita masih apa e, tidak membedakan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad 25 nabi yang kita wajib diketahui itu tidak membeda. Terima kasih, Insya Insyaallah dalam artian kelihatan murtadin ini satu saya tadi bilang agak dikit fals fals ya. Fals ini ya nggak aganju sumbang gitu satu nama dari nama apakah nama aslinya tidak di, disebutkan siapa nama aslinya sebelum uh, diri islam siapa Frans Winata eh apa Frans apa tadi lupa saya nah nama dari nama aja sudah beda agak lain lah terus yang kedua dia tidak membedak membeda, uh, tidak bisa membedakan nabi isa dan yesus alaihissalam kenapa yesus dari panggilan orang kristen isan di, di panggilan islam kalau disamakan berarti dia menyamakan nabi isa alaihissalam sama dengan nabi uh, dengan yesus itu aja ibu nfilah terima kasih dilanjut yang lain para Ustadz. tunggu oke terima kasih yan zcc channel. Sekarang analogi channel. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Om murtadin kenapa pada saat ada pembelaan tentang ketuhanan mereka menggunakan Nabi Isa di Al-Qur'an, sedangkan pada dunia perdebatan atau di diskusi lintas agama itu antara Isa dan Yesus itu mereka bilang beda tapi pada saat doktrin untuk menarik jemaah-jemaah itu, kenapa disamakan? Nah itu jadi pertanyaan juga. Ada dua option dari mereka itu tergantung dari kesukaan mereka. Kalau lagi perdebatan Isa dan Yesus itu adalah beda, tapi bila mau ingin menarik jemaah atau menambah jemaah itu mereka menggunakan Isa di Alquran itu, untuk kenapa itu untuk uh, oten konten ini? ini coba di kaji lagi dah dari dulu dari dulu pada iya gitu aja oke saya juga bingung ini mau komentar apa seperti itu jawaban pasti yang ngelor gitu gitu Oke dilanjut aja cuma ngomentarin itu bentang perdebatan aja oke lanjut Terima kasih analogi channel didukung ya Analogi Channel. Analogi Ada official mana? ini. Oh, analogi TKM TKM oh, Sudah berubah. <laughs> Oke, sudah berubah lagi enggak apa-apa. <laughs> Oke, menanggapi pertanyaan dari Analogi official ya. Kenapa sih orang Kristen ini ketika mau apa? Sedang kesaksian para murtadin itu pakai nama Yesus, eh, menyamakan Yesus dengan Nabi Isa gitu. ya. Tujuannya tidak me, tujuannya untuk menipu supaya umat Islam itu tertipu. Bisa dikristenisasi. Iya, untuk kristenisasi. Ketika mereka terjepit Yesus dan Isa itu beda, jangan disamain-samain. Tapi giliran mau nipu, Yesus dan Isa itu sama. Nah, Makanya itu. ayat-ayat Al-Qur'an untuk menipu Dikira kita umat Islam itu bego enggak ngerti. Kita umat Islam tuh ngerti. Ngerti Al-Quran. Jadi enggak bisa kau tipu-tipu. Mau kamu kutip dari manapun ayat Al-Quran untuk menunjukkan Isa itu Tuhan, Enggak akan mempan sama kami. Karena kita tahu, umat Islam tahu. Ya, Islam itu sangat jijik dengan ketuhanan Isa. Apalagi ketuhanan Yesus, makanya nggak ada ayat di situ yang kamu bisa kamu pakai untuk menunjukkan ini satu kan nggak akan bisa. Yang bisa kamu pelintir pelintir, kamu tipu tipu, kamu pelintir wajihan artinya terbesar mana ada wajihan terbesar. Besar itu azim, akbar ada nggak di situ kata akbar atau azim? Nggak ada. Kenapa kamu artikan terbesar? Gitu loh. Oke Ustad, siapa lagi ya nih? Uh, Mereh-mereh ini kayaknya mau komentar nih, mau gue mereh? Ya, nambahkan sedikit aja dari yang ya. disampaikan oleh San Sugi dan juga oleh uh, Mas Analogi Official Memang kelucuan-kelucuan dari Kristen itu, Kristen nggak segan untuk melakukan inkulturasi gitu kan terhadap sesuatu. Bahkan sahabat saya sendiri, tentu di sini saudara-saudara di Zoom uh, Tau lah sahabat saya dari dari nasrani ya, yakni Mas Emaldo gitu loh. Mas Emaldo sendiri pun mengatakan Kristen itu Kebanyakan inkulturasi, kebanyakan menggunakan tradisi dari di luar Kristen dimasuk-masukin ke dalam Kristen. Sampai alhasil pada endingnya, Kristen kehilangan jati dirinya, Kristen kehilangan tradisinya, dan Kristen kehilangan khasnya. Gitu loh. Karena seperti tadi contohnya. Dan Islam ini cuma salah satu yang jadi korban inkulturasi oleh Kristen. Ada yang lebih banyak lagi paus Asugi dan mas, uh, analogi official selain Islam yang diambil ya, yang diinkulturasi oleh Kristen. Siapa itu? Yahudi sampai bilang Hashem itu uh, atau Yahweh adalah Yesuslah <laughs> Lalu kitabnya orang Yahudi tanah Yaku aku milik merekalah gitu kan dan lain-lain. Lebih banyak lagi kalau dari kalangan uh, Yudaik ya yang diinkulturasi oleh darah-saudara yang Kristen ini, tapi di, di, di Indonesia, memang karena di Indonesia adalah Islam ini mayoritas ya, ya jelas tradisi atau istilah-istilah Islam yang mereka inkulturasi, seperti contoh kata Alkitab sendiri juga itu kan bahasa Arabiah itu, bahasa Arabiah adalah bahasa keagamaannya Islam, bahasa keagamaannya eh, orang apa namanya orang Kristen itu apa, Greek koine kalau di kalangan timur tengahnya yang pesita itu yakni bahasa suryani bahasa aramaik pakailah e, bahasa khas agamamu sendiri gitu loh jangan sampai lucu kayak yang tadi disinggung oleh Mas ini analogi ofisial. ketika mau evangelisasi bilang Ye, isa adalah yesus pas giliran berapologet yesus bukan isa yesus gak lahir di pohon kurma ini konyol loh, kalau kata saya lebih lucu dari babe cabita berdiri untuk berstand up, kobe di Kompas TV. Eh, maaf ya, bukan endorse ya, di sesi dengan Kompas TV. <gif> ya itu aja. Terima kasih, saya kembalikan ke Ustaz Sugi. Bang Andi nih masih diam aja dari tadi. Tuh, oh, Bang Iman, sudah oh. resen. Ya, silakan, Bang Iman. Ya, iya, iya. Oh, siapa nih? Aku dulu ya, boleh ya? Oke, okay. okay, silakan. Silakan ya, oke, merahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika umat sebelah ini membanding-bandingkan dan menyanjung Nabi Isa yang kemudian seolah-olah menjadikan lebih lebih mulia, lebih bagus seharusnya kalau memang mengutip dari Arquan secara utuh artinya begini uh, kita tanyakan ke Nabi Isa siapakah Nabi Isa ini sendiri pengakuan dia sendiri jadi dalam Al-Ma'idah 116, itu jelas ya, uh, sempat Allah menanyakan, apakah, adakah kamu pernah mengatakan, uh, gimana tuh? Hey, Hai, sahabat Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, ma'asuci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang goib-goib. <tuh> Jelas, dia membantah uh, atas apa yang diklaim oleh umat sebelah. Kemudian uh, pengakuan dia lagi, ya kan, di Alimron empat puluh tentang bagaimana Allah memberikan musisat, bisa menghidupkan orang mati, bisa uh, menghidupkan burung dari itu semuanya dengan izin Allah. Yang itu pun selaras dengan kitab mereka, ya kan? Kitab mereka yang di Yohanes 30, itu yang aku tidak berbuat, tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi itu, jadi ketika dia mengklaim yang katanya begini bukan katanya memang kan mengatakan seperti itu dia wajihan dia terkemuka di dunia akhirat dia bisa begini-begini harusnya utuh juga kita tengok apa sih pengakuan beliau ini Nabi Isa sendiri atas dirinya untuk membantah ke manusia yang dalam kurung menuhankan menjadikan lebih yang lebih itu mungkin dari saya begitu lanjut stand by lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wa wa wa wa wa wabarakatuh wa Munggu Bang Handi Iya saya dikit aja deh. Ya. Semua udah diborong sama teman-teman terdahulu Yang jelas Murtadin yang kayak gini itu Akal sehat dan kepintarannya kan udah dicabut Jadi kita maklumi saja bahwa yang berbicara adalah botol Kan begitu Mestinya kalau masih ada sisa-sisa pintar dikit aja, mestinya dia berpikir siapakah yang membuat Nabi Isa sedemikian rupa yang dia pahami itu. Pastinya dia beri pertanyaan, terus dia jawab sendiri dengan pilihan ganda. Ah, dari dirinya ya Isa sendiri atau sang pencipta alam semesta. Nah ini harus dia jawab dan dia buat pertanyaan sendiri kalau memang ini orang masih ada sisa kecerdasan dikit. Kalau dia menjawab A bahwa Nabi Isa lah yang membuat diri sedemikian rupa yang ada dalam Al-Qur'an, artinya dia benar-benar botol. Tapi kalau dia menganggap kok oh, Nabi Isa ber sedemikian rupa diceritakan ulang oleh Sang Pencipta, artinya adalah dia masih ada sisa kecerdasan dikit dan Tujuannya untuk menuhankan Yesus batal. Nah ini si malakama. Kalau dia jujur, Yesus batal jadi Tuhan. Kalau dia berbohong, artinya dia melawan kodrat. Hidupnya akan susah sepanjang masa, neraka jahanam akan menanti. Itulah susahnya menjadi murtadin. Kenapa susah? Karena setiap murtadin, yang keluar kandang untuk berdiskusi selesai dalam waktu seketika. Apa yang dia ucapkan selalu melawan arus. Karena memaksakan kehendaknya sendiri melawan apa yang tertulis baik di Al-Quran maupun di Bible pernyataan Yesus atau Isa. Karena siapapun manusia di muka bumi ini ingin membuktikan kalau Yesus adalah Tuhan sang pencipta. Giginya akan rontok perlahan-lahan sampai hari tua. Dikubur, kemudian disiksa kubur, dan masuk neraka ketemu Yesus. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku nggak pernah mengatakan diriku Tuhan, kau memanggil aku Tuhan. Kau mengusir setan, kau sedemikian rupa. Hanyalah kau dari hadapanku. Mestinya itu dia baca. Tapi kalau orang yang sudah dibutakan membaca ayat ini, itu katanya bukan kepada Kristen malah ditujukan kepada non-Kristen inilah pintanya mereka berklip nah begitu kira-kira pendapat saya inilah pendapat Andi Lebes yang diilhami oleh Tatang Soekarman makasih <laughs> itu ada Bang Eagle tuh Wow terlalu lanjut Ega videonya biasa. Bang nanti Bang Iga. Mana ini? Lanjut? Oke, okay, mas Enggar, dulu. Lanjut kayak videonya, Pak Jon. Oke. Ah, menarik. Ya, ada, ada, ada. Komentar dulu, silakan. Oke, okay, di sini kita ingin apa ya menggarisbawahi satu ayat yang jadi andalan para misionaris ya. Mereka suka ngemis. Saya katakan ngemis karena karena memang mereka mencomot dalil dari ayat Al-Qur'an yaitu Quran Surah Ali Imran ayat tiga dan ironisnya mereka mengemis satu ayat pun dipotong cuma diambilnya Ismuhu Masihu Aisadu Maryam wajian vidunya wal akhirah cuma dipotong di situ saja sedangkan ayat aslinya itu seharusnya mereka malu ya kalau mereka mencomot ayat satu ayat pun masih dipotong sesuai dengan kehendak mereka untuk mendukung dogma ketuhanan Yesus kita bisa terjemahkan secara utuh ya ingatlah ketika malaikat berkata hai hey Maryam sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya namanya Almasih Isa Putra Maryam seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. di sini, Waminal Mukhoropin yang jadi poin dari ayat tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi Isa itu hanyalah hamba yang didekatkan kepada Sang makhluk yang didekatkan kepada Sang Di sinilah mereka menutupi dan memotongnya sampai di situ. Dan ketika mereka mengatakan bahwasanya hitunya wal-akhirah terkemuka di dunia dan akhirat menurut pemahaman mereka sih ya itu khusus disematkan kepada Nabi Isa itu salah besar salah besar kita kita bisa tengok di Quran surat Al Ahzab 69 ya bahwasanya gelar wajihan itu nyawal akhiroh itu juga disematkan kepada Nabi Musa jadi intinya semua para nabi itu wajihan fid dunya wal akhirah terkemuka di dunia dan di akhirat di akhirat begitu jadi sungguh sangat memalukan sekali intinya mereka sudah ngemis satu ayat pun masih dipotong jadi nah, itulah untuk para misionaris Kedepannya, depannya kok iya berkaca, bercerminlah bercerminlah kalau mau ngemis dalil ketahuilah apa namanya seandainya surat eh, ayat tersebut dibacakan itu logika sehat dengan otak yang waras akan tahu ayat tersebut jelas-jelas membuktikan bahwasanya Nabi Isa itu hanyalah seorang hamba adalah seorang makhluk yang didekatkan kepada Sang Kholik lanjut terima kasih Oke terima kasih komentarnya pakai channel apa nih sekarang nih Viral Indonesia News. Oh ya, yeah. Viral Indonesia News ya. Yeah. Oh, di subscribe. Viral Suplik. Indonesia News di subscribe, didukung. Yeah. Monggo dilanjut videonya. Jol-Bang Jol, bangjol, dilanjut videonya Bangjol. Tarik hati saya, Saudaraku. Akhirnya saya membuka surat Ali Imran 55. Dikatakan di sana bahwa Isa itu diwafatkan oleh Allah. Dan Isa diangkat oleh Allah, disucikan dari orang kafir. Statusnya dia sekarang bersama dengan Allah dan Allah itu ada di sorga. Bahkan dikatakan bahwa pengikut Isa itu adalah orang yang dimuliakan di atas orang kafir. Saya semakin tertarik. Oke, stop. Isa sebagai nabi. Nah, ini, ini ini menarik ini ini ini ini menarik. Main cocokologi aja ini. Ya di situ dikatakan di dalam surah Al-Imran ayat 55 ingatlah ketika Allah berfirman wahai Isa aku akan mengambilmu mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang kafir orang-orang yang kafir artinya apa Nabi isa ini akan diselamatkan dari fitnah orang kafir yang berusaha menganiaya dia berusaha membunuh dia ya dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa itu akan dimuliakan, ya, bukan berarti Kristen yang dimaksud di sini. Kristen mah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus, bukan pengikut Nabi Isa. Artinya apa? Artinya orang-orang yang mengikuti Nabi Isa itu orang-orang yang beriman nah sementara orang yang menyembah Yesus itu orang kafir maka jelas ayatnya lah koja kafaroladinakoluh inallah kawalmasiku sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa itu adalah Allah itu sendiri nah jadi jangan main comot ayat tidak melihat ayat yang lain kalau di sini diartikan kafir itu apa pengikut Nabi Isa itu bukan orang kafir ya. Seperti yang kamu maksud itu. Terus yang menuhankan Isa itu siapa? Bukan orang Kristen rupanya. Aduh bro bro inilah kalau kamu memahami Al-Quran dengan otak yang sebesar biji sawi ya seperti ini. Kacau ya Kan udah dibilangin Pak Ustadz. Hanya orang bodoh yang menurut <laughs> Iya betul-betul orang goblok. Yang bertentu pasti goblok nggak ngerti, nggak ngerti Al Qur'an. Nah, aduh, jangan beranggob. Yang lebih apa ya, lebih patennya lagi, lebih pasnya lagi, biar Ustaz Tahta yang menjelaskan. Monggo Ustaz Tahta. Jangan Tahta. bilang goblok, Ustaz. On, oh, oh. <laughs> ah, ah, okay. dong, oh. Lanjut Ustaz. Jadi ayat itu justru membenarkan bahwa Isa itu tidak mati. Betul. Ya. Karena di situ diangkat. Ini mutawafika itu bermakna. Mengambilmu dan mengangkatmu Bahkan dalam tafsirannya tanpa kematian Karena tawafah itu bermakna uh, bukan karena mati Sama dengan gini Saya dari pasuruan ke belora misalnya Ini tawafah Dari pasuruan pindah ke belora gitu. Itu bermakna pindah Nah kenapa orang mati itu dikatakan wafat? Karena dari dunia pindah ke barzah. bukan ber, Maka disebut tawafah juga dan tawafa juga bermakna menidurkan juga gitu. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil Dan Dialah menidurkan kalian di malam hari. Juga apa? memegang. Ada juga bermakna memegang. Allah yatawaffal am futahina maudhiha wallati tamut. Allah memegang jiwa orang yang ketika matinya. Nah, di sini di ayat Ali Imran 55 bermakna mengambilmu. Maksudnya mengambil dan diangkat jadi dia diselamatkan dari kematian asalnya dia mau ditangkap oleh Allah diambil maksudnya diangkat sehingga bukan bermakna mati-mati itu nah, Makanya dalam tafsirannya tanpa melalui kematian gitu dalam tafsir jala lainnya nah, sehingga nah, terus di atas orang kafir ya ya tentu saja dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir karena memang dia apa? Selalu difitnah, bahkan mau dibunuh Ya diselamatkan oleh Allah Terus dikatakan tempatnya Allah kan di surga Dia diangkat bersamanya loh Bukan kayak gitu Walaupun saya kalau mati ya Inna wa inna ilahi roji'un Segalanya dari Allah Dan akan kembali kepada Allah Berarti saya bersama Allah dong <laughs> Kalau saya mengikuti arti seperti itu nah, bukan gitu ya Oke okay, lanjut Omorah eh Rizki, silakan Moreh Amanah nih moreh Moreh Rizky Tolong karena moreh Silahkan Bang Andi Ini orang bener kan Ya bener ya on lah. Kan udah diberitahu dari dulu bahwa Orang yang murtad itu ya pasti ya Lo on Karena salah mengartikan Itu pertama, dia pikir itu dia sinkronkan dengan Markus 16 ayat 19, Yesus Terangkat ke langit atau ke surga duduk di sebelah kanan Bapak ya di Yesus sekarang bersama Bapak berdua di sana gitu itulah mereka sinkronkan dengan itu. Paling yang dimasukkan itu diselamatkan. Lihat semua nabi diselamatkan dimuliakan karena khusus diutus ke muka bumi gitu untuk meluruskan ajaran-ajaran bengkok Nabi terdahulu sebelumnya. Nah ini orang benar-benar dah. -benar Cuman sayangnya orang kayak gini itu beraninya cuman sendirian bicaranya ya. Kira-kira kapan ya bisa ketemu nih orang kayak gini. Dialog gitu. Kasih pertanyaan kelas 2 SD. kelenger dia nih. Jadi sekali lagi bahwa teman-teman ya di luar sana ya. Orang yang mengerti Al-Quran dan Sunda tidak mungkin akan murtad. Adapun kalau dia murtad. Mungkin karena faktor harta, faktor yang lain Dia gak akan pernah berani berbicara di publik Karena dia udah tahu bahwa kebenaran itu ada dalam Islam Tapi kalau ada orang murtadin yang berani tampil di publik Pasti orang kopior Buktinya semua pembicaraannya gak ada yang benar Karena apa berusaha bagaimana Isa ini dituhankan saya kan dari awal mengatakan ini orang kalau membuat pertanyaan sendiri dia enggak bisa jawab. Bahwa ini Isa ini bertindak atas dirinya sendiri atau ada yang menghendaki atau mengiakan semua doa-doa Nabi Isa. Atau ada Nabi Isa menerima perintah untuk melaksanakan misinya di muka bumi. Nah ini nggak bisa jawab. Kalau dia jawab yang terakhir itu artinya adalah batal. Misi mereka menuhankan Isa, tapi kalau dia jawab menuhankan Isa atau menuhankan Yesus, gitu, ditabok juga sama Yesus, di dibebalnya maupun apalagi di Al-Quran kan jijik. Kalau di dalam Al-Quran lo menuhankan Isa, itu kalau menurut saya, sekali lagi jangan lupa dukung semua ya channel-channel Muslim hindari menonton channel-channel ginian. Karena memang tujuannya itu memang mau mempengaruhi saudara-saudara kita yang lagi galau. Kemungkinan ada pengaruh-pengaruh misionaris. Menonton ini ya bisa terpengaruh gitu. Untuk itu sebelum terpengaruh terlalu jauh, nonton channel-channel muslim. Di sana belajar dan belajar terus. Supaya apa? Memperkuat iman kita. Melawan pemurtadan. Itu kalau dari saya kembali Oke. ke moderator terima kasih bang Andi jadi dia murtad itu karena menemukan ayat ini yang mengatakan bahwa e, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat jadi di makanya saya mortad dah mengikuti Isa menyembah Yesus dah karena menyembah Yesus itu lebih mulia daripada Orang-orang kafir. Nah, seperti itu ini cara-cara pemikirannya. Padahal tidak demikian. Yang benar Isa itu akan dibersihkan. ya Dari ajaran-ajaran yang menuhankan dirinya. Dia tidak bertanggung jawab. Atas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah Isa. Dia tidak bertanggung jawab di situ. Jadi jangan diartikan bahwa menyembah Yesus itu di atas orang-orang kafir salah tidak seperti itu ayat ini ya e, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan nah apa perselisihan yang terjadi itu Yesus mengatakan dia utusan Allah orang-orang kafir mengatakan dia Allah itu sendiri ini nanti akan diputuskan makanya Isa itu ditanya seperti yang dikutip oleh Pak Imanes tadi akan ditanya, hai Isa, apakah kamu mengatakan kepada manusia bahwa kamu dan ibumu adalah salah seorang dari Tuhan? Dijawab oleh Nabi Isa. Masuh cingkau, ya Allah, aku tidak mungkin mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Nah, seperti itu. Jangan hanya habis di ayat 55, ayat 66-nya juga dibaca. Fa'amal lazina kafaru. Fa adi Fa Buhum ada bangsa di maka Adapun orang-orang yang kafir maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat sedang mereka tidak memperoleh penolong Nah ditengok nih Siapa orang-orang kafir ini yang akan diazab oleh Allah? Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa mali dholimi min dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Laqad kafaralladzina qalu innallaha wal masihubnu maryam wa qala al ya banu israila ibudullaha rabbii wa rabbukum innahum mayusriku billah Fakat haramallahu alaihul jannah. Wa ma'wahunar. Wa ma'lidolimina min angsor. Ya, hak apa? Surga, neraka akan tempat apa? menjadi tempat kembalimu. Allah mengharamkan surga bagimu. Neraka tempat kembalimu. Dan tidak ada seorang penolong pun. Bagi orang-orang yang zalim. Jadi ayat satu dengan ayat yang lain itu dikonfirmasi di. di Padukan begitu biar paham Anda. Jadi siapa yang mendapat azab di sini? Orang yang menyembah Isa. Siapa yang tidak mendapat pertolongan? Orang yang menyembah Isa juga. Ayatnya sudah saya baca. Makanya dikatakan, Innaladzi nagabaru min ahlil kitab. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab. Siapa dia? Yahudi dan Kristen. Ya ayuhan ledi naam, Ya ayuhan ledi na kafarumin ahil kitab iwal musrik dan orang-orang musrik wal musrikinafin aril jahanam mereka akan kekal di dalam jahanam finaril jahanam makhlukinafiah akan kekal di dalamnya ulai kahum sarul bariyah dan mereka itu seburu buru makhluk kalau kamu menyembah Nabi Isa kamu seburu buru makhluk kamu lebih hina daripada anjing. Anjing masih dimuliakan. Seburu-buru, makhluk berarti lebih gini daripada anjing. Makanya, jangan jadi penyembah Isa. Begitu tegas, ngomong itu nggak segan-segan. Lanjut yang lainnya, silahkan dilanjut aja dulu videonya, Mbak. Sikit lagi nih, pasti punya mujizat. Yang saya tahu, waktu saya nonton film The Ten Commandments. Itu Musa punya mujizat lewat tongkat yang ada padanya. Ia dapat membelah laut, ia dapat menjadikan tongkat menjadi ular. Nah, saudaraku, sementara saya cari, Isa ini dikatakan orang yang diberi mujizat juga punya mujizat, orang mati dibangkitkan, orang buta dicelikkan, bahkan. Orang sakit sopak atau kusta ditahirkan kembali Terus saya telusuri dan saya menjumpai surat Azukrup ayat 61 Yang mengatakan Isa memberitahukan tentang hari kiamat Berarti kalau dia memberitahukan tentang hari kiamat Dialah yang tahu hari kiamat wow. Kenapa bukan nabi yang lain Kok cuma Isa yang istimewa Semakin Stop. saya cari semakin tertarik saudaraku Nah ini dia Lagi-lagi dengan kebodohannya dia menafsir Al-Quran Seharusnya kalau dia sudah mengakui bahwa Nabi Isa itu diberi muqsizat Musa diberi mukjizat, ya jangan dituhankan Karena mukjizat itu sebagai pertanda bahwa dia adalah utusan Allah Bukti ini loh saya utusan Allah, ini loh ha, saya dapat melakukan mukjizat. Makanya para nabi itu diberi mukjizat untuk membuat orang itu percaya. Pada zamannya Musa, keajaibannya Musa seperti sihir. Karena yang dilawan para penyihir. Zamannya Yesus, zamannya Nabi Isa itu lebih kepada pengobatan. Karena pada masa itu banyak orang sakit. Pada masa itu juga orang lagi getol-getolnya belajar tentang tabib ilmu ilmu perdukunan ilmu pengobatan gitu ya bukan perdukunan ilmu pengobatan. Jadi Isa tampil sebagai orang yang bisa mengobati. Dia nggak pernah belajar pengobatan, tapi tiba-tiba dia bisa mengobati orang. Itulah keajaiban. Musa nggak pernah belajar ilmu sihir, tapi tiba-tiba dia bisa melakukan keajaiban yang mirip sihir. Nabi Muhammad keajaibannya e, mengikuti sepanjang zaman hingga akhir ini. Ketika Rasulullah diutus di tanah Arab, orang lagi gemar sedang memuja-muja yang namanya syair. Wah di sana itu syairnya mantap-mantap. Nabi Muhammad tampil sebagai apa, e, menyampaikan ayat Al-Quran yang begitu indah kalimatnya. Nabi Muhammad enggak pernah sekolah, nggak pernah belajar, tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah mengalahkan semua penyair. Makanya ada ayat Alquran yang mengatakan wa ingkung tumfiroy bimimana zalnaala abedina waktu Ini tantangan untuk penyair nih. Jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku Buat satu surah saja Seperti itu Nanti selanjutnya Ajak segala semua penolong-penolongmu selain Allah Ajak orang Kristen ajak Tuhanmu Untuk membuat satu surah semacam Al-Quran Tiga ayat saja Ayat surah terpendek dalam Al-Quran Inna anjoyna galkausar Fasollili rabbi kawanhar Tiga ayat saja Buat satu surah yang semisal Al-Quran Kalau kamu mampu Kalau kamu tidak mampu dan pasti tidak mampu Maka persiapkanlah dirimu Karena api neraka itu bahan bakarnya itu manusia nah, Begitu ketika Rasulullah tampil menghadapi para penyair Al-Quran adalah sastra tertinggi Kemudian terus berjalan, orang semakin lama memuja-muja ilmu pengetahuan, Al-Quran tampil sebagai apa mengalahkan semua ilmuwan. Berapa ilmuwan yang sudah terkalahkan di dalam Al-Quran. Apapun yang ditemukan saat ini, sudah kedaluwarsa kalau kita tilik dari Al-Quran. Ketika orang mengatakan saya menemukan teori Big Bang, 50 tahun yang lalu misalnya ke Al-Qur'an tampil 1400 tahun yang lalu. Ya. Awalam yaral ladina kafaru. Ya. Awalam yaral ladina kafaru. lupa saya. Ya ya Allah uh, ya Rabbi. Awalam yaral ladina kafaru. Ustaz Tata, ayat uh, Al-Anbiya Ustaz Tata ayat 30. Saya sudah lupa saya. Di situ dikatakan begini ya intinya, apakah orang-orang kafir itu tidak tahu bahwasanya langit dan bumi dahulunya adalah satu yang padu lalu kami pisahkan keduanya. Itu berbicara tentang Big Bang ya. Nah, sementara teori Big Bang itu baru ditemukan kemarin, dan itu memang diakui ya, diakui oleh para ilmuwan eh, tentang kebenaran eh, teori Big Bang itu. Alhamdulillah. Al-Quran sudah mengatakannya 1400 tahun yang lalu. Allah, akbar. Silahkan yang lainnya. Oke, saya biasa. Sudahlah, saya Oke, jadi gini: dia mengatakan bahwa Musa diberi mujizat tongkat menjadi ular. Gitu ya? Lalu hmm. saya cari, katanya ternyata Yesus bisa, Isa bisa menyembuhkan, mengusap sembuh. Gitu ya. Nah, seharusnya dengan mujizat itu dia tahu berarti dia sama dengan Musa. Dong, gitu Nah, makanya kenapa mujizat yang banyak itu kepada Isa itu banyak, walaupun dia sedikit, karena memang saat itu kebutuhan dia itu kedokteran. Memang uh, mujizat dia itu penyembuhan, gitu ya. Makanya disebut kalau dalam Islam, al-Masih. Ya, al-Masih itu sama dengan Dajjal juga, al-Masih. Tapi dalam segi yang berbeda. Kalau Isa diberi mukjizat karena, karena dia disebut Al-Masih. sumia bidalika lianahu kana alal alil wal akmah wal abros bi Jadi Isa disebut Al-Masih. Ya. Nah, ini sebagai berpendapat, beliau disebut Al-Masih karena beliau mengusap dengan tangannya orang yang sakit, buta sejak lahir kandrita kosta terus sembuh dengan izin Allah nah, maka disebut al-masih ada juga yang berpendapat yang disebut al-masih li'annahu likas rotu siyah banyak mengembara makanya beginilah seorang nabi diterima di mana mana kecuali tempat tinggalnya karena dia ditolak akhirnya dia mengembara cari murid makanya al-masih disitu likas rotu siyah banyak berjalan-jalan gitu, kemana-mana kalau dajjal beda lagi Seminyak dajjal masih wahid karena matanya satu, memang terhapus mata satunya, sehingga disebut al masih al-masih juga. Nah, makanya Nabi Isa diberi mujizat uh, banyak karena dia itu uh, selalu di, ditemani Jibril, karena memang ada orang sakit langsung disembuhkan. Itu bukan dia, dia sendiri yang menyembuhkan. Dengan izin Allah melalui Jibril. Makanya dalam Alquran, kita mm -hmm. Jadi dia selalu didampingi Ruhul Kudus, Jibril. Karena nanti kemana-mana ada orang sakit lalu diusap disembuhkan, yang menyembuhkan siapa Allah melalui Jibril. Makanya dia selalu ditemui, ditemani Jibril. gitu. Jadi dan danabiruhil kudus di situ. Karena memang Isa itu mujizatnya terlalu banyak, apa karena dia selalu didampingi mereka. Jibril, ada apa-apa kejadian apa, dibantu oleh Jibril sehingga diberi gelar wahai biru hubiru, kudus Nah, terus uh, dan juga menjadi pengetahuan hari kiamat itu bukan berarti tahu hari kiamat, maksudnya sebagai tanda pengetahuan bagi manusia bahwa kiamat itu akan datang dengan turunnya Isa. Nah tanda-tandanya bukan Isa saja Itu salah satunya Termasuk munculnya Dajjal ya, Terus uh, lahirnya Imam Mahdi Terus Abdurrahman, Terus Ya'jud Ma'jud Itu sebagai tanda pengetahuan Bahwa kiamat sudah dekat Sama dengan kapan hari kiamat itu Tidak ada yang tahu Tanda-tandanya ada apa Turunnya uh, Nabi Isa Munculnya Dajjal Ya'jud Ma'jud Sama dengan gini Kapan hujan itu? Ya tidak tahu saya. Tanda tandanya apa? Ya mendung, gelap itu menjadi tanda bahwa pengetahuan bahwa hujan akan turun. Jadi bukan tahu. Sebagai tanda, gitu ya. Nah saya nggak intinya. Kalau memang Isa itu diyakini bermukjizat seperti nabi-nabi yang lain ya, jangan dituhankan. Karena mukjizat itu amrun hari pun nil adat. Sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada nabi. Yang mana sebagai tanda bahwa dia benar-benar utusannya Allah. Sama dengan gini, wahai Musa, wahai Muhammad, wahai Yesus. Kamu benar nggak utusan? Mana tanda-tandanya? Oh ini, saya bisa menyembuhkan, saya menghidupkan orang mati. Kata yang lain, saya bisa membelah laut. Kata Rasulullah, saya membelah bulan. Ini sebagai tanda bahwa dia benar-benar utusannya Allah. Bukti. Gitu, Nah, sehingga kalau diartikan Isa bermukjizat sebagaimana Musa, berarti dia benar-benar nabi, jangan dituhankan. Gitu ya, gitu lanjut. Halo, lanjut. Akhirnya suatu kali saya lewat sebuah gereja yang bernama Gereja Isa Almasih. Wah, hati saya tertarik ingin masuk. Karena saya pikir barangkali saya akan mendapatkan pelajaran tentang Isa al di gereja itu semakin dalam. Karena Isa al ini Nabi yang menarik hati saya. Ternyata ketika saya masuk gereja itu, saya tidak mendapatkan sesuai dengan yang saya inginkan. Tetapi dari gereja itu saya mulai meminjam Alkitab. Ketika saya bertanya kepada orang yang meminjamkan Alkitab itu,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 Uh, Zukhruf ayat 61 ya itu tadi lupa dikomentari kayaknya uh, sebenarnya argumen-argumen ngaco ini sudah sering kita bongkar ya setiap kita mengomentari murtadin uh, odong-odong ya setiap kita mengomentari murtadin odong-odong ini pasti ayat itu ayat itu ayat itu ayat itu terus yang dikutip lalu dipelintir maknanya Isa itu Tahu, memberi pengetahuan tentang kiamat Tahu kiamat, nah ini cara-cara licik ya Manusia-manusia ular beludak Ya seperti ini, padahal di ayat itu Tidak ada dikatakan Isa mengetahui hari kiamat Tidak ada, yang ada itu Isa sebagai pertanda hari kiamat Isa itu statusnya sama dengan dajjal Ya, bukan berarti saya menyamakan Isa dan Dajjal, ya. Dalam konteks ini, statusnya Isa itu sama dengan Dajjal. Apa samanya? Sama-sama sebagai pertanda akan datangnya kiamat. Ketika kiamat itu akan datang, ditandai: datangnya Dajjal, datangnya Nabi Isa, datangnya Imam Mahdi. ya. Terus ada lagi nanti dukon, ada lagi Yajud, Makjud. Ada lagi Dabah, dan masih banyak yang lain. Ada 10 tanda kalau tidak salah di situ. Jadi di situ bukan berarti Isa ini mengetahui hari kiamat. Orang di kitab Belu aja Yesus nggak tahu kiamat. Matius dua puluh empat ya mengenai hari itu pasti terjadi. Tapi malaikat di surga tidak tahu, anak tidak tahu, hanya bapa saja yang tahu. Akan begitu. Kok dikatakan menurut Al-Qur'an Isa tahu kiamat, dasmu mana ada seperti itu, nenek lo kiper ya? Lalu Anda tadi eh, mengutip Yohanes 14 ayat 6. "Akulah jalan kebenaran, dan hidup orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Itu kan di situ jalan, mau masuk jalan kau sembah sih? ah. Artinya dia itu jalan menuju ke sana. Memang semua nabi itu jalan. Bukan cuma nabi Isa. Pada masanya Musa adalah jalan kebenaran dan hidup. Pada masanya Musa. Orang tidak akan selamat, tidak akan bisa masuk surga. Kalau tidak melalui Isa. Bahkan Yesus kalau tidak mengikuti Musa masuk neraka. Hmm. saya tegaskan, Yesus kalau tidak mengikuti Musa masuk neraka. Karena kedatangan Yesus itu untuk meluruskan kembali apa yang diajarkan Musa. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 7 ya, eh Matius 5 ayat 17 sampai 20 itu, "Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan." Ya, satu iota satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Di ayat selanjutnya sampai ayat 19 itu barang siapa menghilangkan satu titik dari hukum Taurat dia tidak akan menduduki kerajaan surga nggak bakal masuk surga. Nah kalau Yesus sudah mengatakan itu tidak mungkin dia tidak mengikuti hukum Taurat. Kalau tidak mengikuti hukum Taurat jangan raka, gitu loh. Jadi nabi setiap nabi adalah jalan. Nabi Muhammad adalah jalan. Untuk seluruh manusia. Kalau Musa hanya nabi lokal, bangsa Israel saja. Yesus juga nabi lokal hanya untuk bangsa Israel saja. Nabi Muhammad adalah nabi universal. Untuk seluruh umat manusia. Makanya nabi bersabda demi zat yang memegang jiwaku. Ya Akan masuk neraka orang Yahudi dan orang Kristen. Ketika mendengar dengan agama yang aku diutus. Tetapi tidak mau mengikutinya masuk neraka. Sama aja ucapan Nabi ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Sama bos. Cuma kata-katanya aja yang berbeda. Tapi intinya sama. Begitu. Ya Ustaz Tata monggo dilanjut. Ya tadi mengatakan bahwasannya. Lalu saya baca Alkitab. Al Di situ Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman loh, Dalam Al-Quran kan Isa kalimatullah Kalamullah Nah kalau dalam Islam Maksudnya kalimatullah itu Diciptakan dengan kalimat Tapi kalau dikatakan kalamullah Itu berarti Musa Karena Musa yang diberi gelar kalamullah nah, Isa kalimatullah Nah disebut kalimatullah Karena diciptakan dengan kalimat kun Kalau Musa disebut kalamullah Karena Allah berbicara Kepada Musa dengan kalam yang sempurna Makanya tilkar Rasulullah fadlunabak da'um alabak minhum man Allah Jadi apa? Para nabi rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah kalamullah. Berkata-kata uh, langsung dengan dia. Nah jadi Musa yang kalamullah. Ya. Tapi, tapi tadi sebut Isa kalamullah. Gitu. Atau kalimatullah. Nah ini harus tahu maksudnya kalimatullah apa kalamullah apa karena para nabi itu yang ada yang disebut kalamullah yaitu Musa kalimatullah Isa itu pun ada artinya semua maksudnya kalamullah Allah bicara kepada Musa min waroin hijab pemakanan Wa dibasarin ayu kalimahullah illa wahyan au mi hijab au yursila Rasulullah fa'u ya ilai. jadi ada yang Allah berkata langsung kepada Musa tapi Musa tidak melihat wujudnya, itu yang disebut awami warain hijab makanya disebut kalamullah kalau isa, kalimatullah karena Allah ciptakan tanpa ayah tanpa ayah, jadi langsung hamil, setelah hamil ya tetap 9 bulan, ya tetap kesakitan ketika melahirkan, gitu makanya disebut kalimatullah, ya ada masalah kenapa untuk gelar-gelar untuk para nabi untuk memuliakan kekasihnya yaitu para utusan juga barang siapa yang melihat aku melihat Allah maksudnya apa jangan diartikan secara terjemahan ya. sama dengan Islam jangan berpikir tentang Allah tapi da, ciptaannya tafakaru fi holkillah wala tafakaru fidatillah karena nggak bisa kita melihat Allah itu ya udah ciptaannya ini aja ketika melihat gunung yang indah Masya Allah Subhanallah itu Jangan melihat Allah yang memandang seperti apa sih? Jangan ciptaannya saja. Nah, Yesus juga ciptaannya. Bahkan ada dalam hadis ber, uh, lebih aneh lagi. Ya, yeah. uh, jangan kalau saya pakai pikirannya orang Kristen, ya mungkin nanti banyak yang dituhankan. Contohnya ada hadis gini: barang siapa yang dekat kepadaku dengan melakukan sholat-sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah, maka dia akan dekat kepada aku. Bahkan ketika dia melempar, aku yang melempar. Ketika dia berjalan, aku yang berjalan. Berarti Allah juga dia. <guluh> Makanya dalam Islam itu hebat. ya. Ada uh, ilmu syariat, ada ilmu tauhid. Semuanya dibahas dalam Islam supaya kita tentang tauhid, tentang Allah. Sehingga kita tidak akan mentuhankan yang bukan Tuhan. Karena kita sudah tahu sifat-sifatnya Tuhan itu seperti apa. Nah, sehingga kalau bertentangan dengan sifat-sifatnya Allah, maka tidak akan mentuhankan yang bukan Tuhan gitu. Makanya kita Islam itu Segala sesuatu sudah ada petunjuknya Karena Islam ditinggal Rasulullah dalam keadaan sempurna Sehingga masalah ketuhanan Islam yang benar-benar mempelajari uh, Alkitab wa sunnah Yaitu Al-Quran dan Hadis Maka tidak akan tersesat gitu. Lanjut Ustazku. Oke terima kasih Coba ya seandainya di dalam kitab Bible itu ada begini: "Inani, Anak Allah, Wih, Yesus langsung Tuhan, Nabi Muhammad juga mengucapkan begitu: Inani, Anak Allah, bukan berarti Nabi Muhammad Tuhan." Ketika Yesus berkata, Aku alfa omega, bukan berarti dia Tuhan, bukan. Itu artinya dia menyampaikan apa yang dia dengar. Aku tidak berkata-kata menurut kehendakku sendiri, tapi aku mengatakan sesuai yang aku dengar. Itu yang dikatakan Yesus. Begitu, oh, moreh Rizky, silahkan. Moreh, moreh, kok cuma tadi doang. Mana nih suaranya nih moreh nih? Ya, Mas Sugi. Jadi yang dimaksud namanya... Yesus berkata bahwa jika engkau melihat Aku, engkau melihat Bapa, dan juga engkau uh, Aku dan Bapa adalah satu kan pada endingnya kan itu kan. Jadi konteksnya bukan bukan apa ya bukan kalau lihat Yesus itu lihat Allah bukan kalau lihat Allah bukan, tapi ketika kita melihat Yesus, Yesus itu membawa ajaran dari Allah gitu loh. Tolu. Bukan, bukan Yesus menuhankan dirinya sendiri. Bukan. Bahkan Yesus sendiri pun mengapa ya? Namanya mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Musa. Apa ya. yang dikatakan oleh Yesus? Shema Adonai Elohimu, Adonai Ehad. Itu. Atau Shema Elohimu, Ehad. Dengarlah bangsa Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Bukannya Tuhan bukannya apa namanya bukan mengatakan Shema Israela Yahweh Elohinu, Yahweh eni atau artinya dengarlah bangsa Israel Tuhan Allahmu Tuhan itu aku bukan dia tidak mengatakan seperti itu Lalu juga dia mengatakan lagi dengan jujur dan polosnya bahwa jalan hidup yang kekal jalan hidup yang kekal itu adalah jalan yang uh, konteksnya menuju sorga. karena kan dalam perspektif Kristen kan kekal itu adanya di sorga dia mengatakan inilah jalan jalan hidup yang kekal bahwa engkau mengenal Yesus Kristus, mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar dan benar Yesus Kristus yang telah engkau utus, mengenal Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Allah yang menjelma jadi manusia atau firman Allah yang menjelma jadi manusia, bukan seperti itu bahkan ada satu kisah di dalam biblos ketika Yesus ditanyai oleh orang-orang saduki di sinagoga Ya Guru, nah orang Saduki aja tahu kalau dia bukan Tuhan, ya Guru. Ya butuh. Perbuatan baik apakah yang harus kulakukan lakukan agar aku mendapatkan hidup? Hidup di sini konteksnya hidup yang kekal atau masuk surga. Lalu apa kata Yesus dengan menundrukanku sebagai Tuhan? Bukan. Ikutilah kehendak Allah. Seperti itu. nggak ada Yesus namanya menuhankan diriku sendiri. Oh, ada. Aku adalah guru dan tuhan, gitu kan? Iya, di sana pengen katanya kurios. Masalahnya, kurios sendiri itu punya dualisme makna: bisa tuhan, bisa tuhan. Nah, sekarang, kalau memang artinya beneran tuhan, berarti sedih itu yang punya Alkitabul Mukodah, seorang Kristen, Arab. Karena orang Kristen Arab di sana tertulisnya: "Di sana bukan guru dan tuhan, tapi guru dan Tuhan. mualiman, wa dan di sana." Nah, Silahkan tuh gontok-gontokan sama Kristen Arab Boleh memang merasa Kristen Indonesia benar ya terjemahannya Kayak gitu e, e, Itu i, aja betul. tambahannya dari saya, saya kembali sekali more Ya betul sekali ketika Yesus ditanya oleh orang kaya itu ya Di dalam lukas 18, 18-20 Guru yang baik Perbuatan apa yang harus aku lakukan Supaya aku mendapatkan hidup yang kekal Dijawab oleh Yesus Mengapa kamu berkata aku ini baik yang baik itu hanya Allah saja, loh. Kalau memang dia Yesus itu kan masuk mengatakan yang baik itu hanya Allah saja. Seharusnya kalau dia Tuhan kan ngomongnya yang baik itu Aku. Mengapa kamu berkata Aku baik? Tidak ada yang baik selain pada daripadaku. Seharusnya berkata begitu. Tapi justru mengatakan Mengapa kamu berkata Aku baik? Yang baik itu hanya Allah saja. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apa kamu enggak tahu peraturan Tuhan? Apa kamu tidak tahu perintah Tuhan? Kata Yesus. Bukan, kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, percayalah aku disalib untuk menebus dosamu. Percayalah aku Tuhan. Tidak, tidak dikatakan demikian. Tapi justru Yesus mengatakan, jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apa kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Jangan mengingini harta saudaramu. Saya apa hormati orang tuamu Sayangi sesamamu seperti kamu Menyayangi dirimu sendiri Dijawab oleh orang kaya Hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku Dijawab oleh Yesus Kalau begitu kurang satu lagi Apa? Jual hartamu, kasihkan si miskin Maka kamu akan mendapatkan harta di surga Bukan percayalah aku disalib Untuk menebus dosamu Percayalah aku Tuhan Kamu akan mendapatkan harta di surga Enggak begitu Justru ha, jual hartamu, kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku. Sama seperti yang diajarkan Islam. Untuk bisa masuk surga pertama harus beriman. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itulah miftahul jannah. Kunci surga. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kunci surga. Makanya Nabi bersabda man mata barang siapa yang akan meninggal dunia yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Jadi untuk masuk surga itu harus beriman dulu mas bro. Beriman apa? Iman yang benar. Mengakui apa? Allah satu-satunya yang berhak disembah. Inilah hidup yang kekal itu yaitu mereka mengakui bahwa engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengakui Yesus Kristus yang diutus, kita umat Islam mengakui bahwa Nabi Isa adalah Rasulullah. Dia melakukan keajaiban-keajaiban atas izin Allah. Kemudian, berikutnya, apa menurut Islam? Demi masa sesungguhnya, manusia itu sebagian besar dalam keadaan merugi. Ilaladinah amanu, kecuali orang yang beriman wa amilu salih dan beramal soleh, bersedekah. Ya, ada YCC sedang membangun masjid nih. Ayo kita berlomba-lomba. Menginfakkan harta kita di jalan Allah. Kalau kamu tidak mau menyisihkan hartamu di jalan Allah, kamu termasuk orang yang merugi. Sesungguhnya sebagian besar manusia itu dalam keadaan merugi. nah Supaya tidak merugi, beriman kamu kepada Allah dan Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW. Dan beramal soleh. Kemudian menyampaikan kebenaran wa wa sampaikan kebenaran yang hak Islam al Islamu yalu tidak ada agama yang lebih tinggi daripada Islam nah, sampaikan kebenaran ayo jangan nyembah manusia sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu inilah jalan yang lurus nah, itulah kebenarannya ya sampaikan kebenaran sudah beriman sudah beramal soleh sudah berdakwah, pasrahkan segalanya kepada Allah yaitu dengan penuh kesabaran. Memang diuji kita ketika kita beramal, diuji sampai sejauh mana keikhlasanmu. Sabar kamu menghadapi ujian, ketika kamu dakwah menghadapi cacian, makian, bahkan dimusuhi, sabar menghadapinya. Tawakal, kembalikan kepada Allah. Demikian, terima kasih Bang Andi Monggo sedikit Jadi apa yang dikatakan oleh Ustad Sugi itu berarti sama dengan Islam Memang satu beriman, dua beramal Maksudnya apa? Kita ngasih harta kita kepada anak yatim, orang miskin Atau kita bangun masjid Itu kan amal baik Kalau sudah dua ini dilakukan, beriman, juga beramal soleh Maka apa? Wabashirilladina amanu wa amilu solihati jannah Gitu. Allahabad, ya. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman, wa dan yang beramal soleh. Apa kabar gembira itu? lahum bawah bagi mereka jannah tinta jari minta tihl anhar surga. Berarti sama dengan ya kamu sedekah kan ada lagi satu. Ya kamu dengan hartamu kasihkan orang uh, uh, miskin. Bener gitu. bener. Anu? Uh, Aziza ditutup sar sekirnya. Aduh, ini gimana sih? Tutup sar sekirnya Aziza. Aduh ngaco aja nih anak nih. Oke Bang Andi, silahkan. Sudah itu dalilnya sama ya. Oke lanjut. Uh, Bang Andi, silahkan Bang Andi. Mana nih Bang Andi nih? Oh eh, si. Ini sudah cukup panjang nih di ujung acara ya. Hmm. Bagi semua perlu saya beritahu. Donasi untuk pembangunan masjid yang berada di Desa Kepo, Kecamatan Jatindoplang, Kabupaten Blora. Masuk. Orangnya gak kecil Pak Jul? Orang Orangnya jatuh. Jatuh. Dekati, dekati, dekati, dekati. Okay, terima kasih. Terima kasih. Uh, untuk donasi yang berniat bernasih di pembuatan masjid di Desa Kepo, Kecamatan Jatindoplang, Kabupaten Blora. Sampai per hari ini tetap kita buka Alhamdulillah proses Untuk pemasangan dinding Sudah pada tahap Sekitar 70 Sampai 80 persen Insya Allah 2-3 hari ke depan sudah akan dipasang Sabuk untuk atas Perkiraan saya Hari Senin ataupun Selasa Sudah dipasang Sabuk ke atas dan diperkirakan lagi Pertengahan bulan depan sudah masuk pemasangan atap. maka dari itu saya ketuk ke hati saudara-saudara saya untuk segera berlomba-lomba membantu saudara kita yang berada di desa kepo untuk mewujudkan cita-cita mereka memiliki sebuah masjid. alhamdulillah kemarin saya dengan mas andi sudah membentuk pengurus masjid sudah terpilih ketua pengurus bendahara dan juga anggotanya mereka sudah membentuk dan insya Allah nanti kita akan sahkan ya dari pembentukan anggota masjid di sana diharapkan dengan dibentuknya pengurus masjid yang ada di daerah sana ataupun di desa kepo desa gadung maksud saya itu bisa meningkatkan rasa kecintaan mereka, rasa memiliki, rasa memiliki terhadap masjid yang akan kita bangun di sana. Saya sempat ketemu dengan Bapak Lura, duga tokoh masyarakat, mereka sangat antusias sekali. Videonya nanti kita share ya, nanti kita buat liputan khusus tentang hal itu, tentang pembuatan tim ataupun pembuatan pengurus masjid di sana. Dan kami masih menantikan eh, apa ya? data data mereka, memang waktu saya ke sana berbohong keterbatasan waktu saya belum bisa mendata tapi untuk tim sementara sudah dibentuk di sana insya Allah 2-3 hari kami akan menerima laporan dari sana siapa anggota mereka, siapa ketuanya siapa pengurusnya dan lain sebagainya dan nanti kita akan umumkan di sini semoga saja apa yang kita usahakan bukan hanya membangun masjid tetapi kita juga membangun mental masyarakat di sana bagaimana menjadi seorang Islam yang baik yang uh, bermental baik dan semoga saja apa yang kita lakukan ini ini bisa uh, membangun ataupun memberikan wawasan yang lebih luas lagi saya kira ya, ya, ya. sudah cukup ya Mas Yuki dan teman-teman yang lain Oke okay, ya? Bang Jul oke okay, terima kasih teman-teman dan di ujung acara saya ucapkan terima kasih dan wabilahitabak walaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh